jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini silakan status di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok silakan yang di kepada ya di Anda. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021. Untuk setiap waktu kita langsung saja mengambilkan kesehatan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambilkan keuangan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021.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 Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi kepada hubungan asmara seorang dewi bulan Oktober tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu so, zodiak leo di bulan Oktober tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan misalnya kita membuka dan membacakannya Untuk kesehatan seorang Leo adalah Five of Swords Ataupun lima pedang Secara umumnya, Five of Swords itu diartikan Mampu melihat situasi dan kondisi Pandai melihat situasi dan kondisi Untuk mendapatkan kepentingan kepada diri sendiri Yang berdampak kepada kehidupan sendiri Dan disini menggambarkan Kesehatan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021 mengalami sedikit penurunan. Namun di sini seorang Leo mampu melihat situasi kondisi, mampu melihat sebuah peluang yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan dampak positif kepada kesehatan di bulan Oktober tahun 2021. Dan untuk spot energinya adalah. Bates Opsi. Serum yang Bates itu diaplikasikan seorang anak dan di sini menggambarkan. Kesehatan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami sedikit penurunan Yang dimana di sini seorang Leo mampu melihat situasi dan kondisi Untuk memanfaatkan seorang anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari Membantu aktivitas sehari-hari yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan Serta kesehatan Leo di bulan Oktober tahun 2021 Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Tower Secara memenyai Tower itu diapkan perubahan yang mendadak, siklus yang mendadak serta perubahan yang akan didapatkan dan jika kartu detail kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo di sini menggambarkan, perubahan yang mendadak akan didapatkan oleh seorang Leo di dalam kategori kesehatan yang dimana di sini kesempatan ia dapatkan ia lakukan yang dimana di sini seorang anak membantu kegiatan sehari-hari seorang Leo yang akan berdampak positif kepada kesehatannya sendiri. Dan untuk kartu, keuangannya adalah six of pentacle ataupun enam point secara umumnya six of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan bahkan bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan kepada orang-orang yang tepat dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021 akan mengalami sedikit peningkatan yang dimana di sini dalam kategori berkecukupan dan di sini, seorang Leo juga bisa berbagi kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada dirinya sendiri, orang yang membutuhkan, ataupun orang dalam kategori orang yang tepat yang akan berdampak positif kepada keuangan, serta di sini akan bisa membuka pintu rezeki seorang Leo lebih bagus lagi. Di bulan Oktober tahun 2021. dan untuk kartu support energinya adalah page of cup. Secara umumnya, page of cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Leo akan mengalami peningkatan di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan pintu Rizky akan terbuka yang dimana di sini seorang Leo sudah berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan yaitu di dalam kategori seorang anak ataupun anak-anak yang sedang membutuhkan perhatian yang akan berdampak positif kepada keuangan serta kehidupan dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan keuangan seorang Leo di sini menggambarkan perubahan yang mendadak, siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Leo dalam kartu keuangan yang dimana di sini pintu Rizky akan terbuka dengan doa ataupun dengan motivasi serta dengan suka membantu orang-orang di sekitar orang-orang yang membutuhkan yaitu seorang anak nah untuk kartu kaya pekerjaannya adalah Ace of One secara umumnya Ace of One terdapat awal mula permulaan ingin memulai ingin mencoba serta ingin mendasar dan di sini menggambarkan KS pekerjaan seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021, ada beberapa prediksi. Yang pertama di sini seorang Leo akan memulai sebuah pekerjaan yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, yang mampu mendongper keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini seorang Leo akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Leo sendiri, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan. Seorang Leo akan memulai usaha tambahannya dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan finansial di bulan Oktober tahun 2021 dan itu kartu support energinya adalah kenaik obat secara mon naik Open itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya juga 30 tahun serta seseorang yang dekat dengan Leo sendiri dan di disini menggambarkan Seseorang seorang Leo akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang nilainya sangat besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini seorang Leo dibantu oleh seorang pasangan untuk memulai sebuah usaha yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang akan meningkatkan keuangan lebih bagus lagi. Dan jika kartu dan tower kita gabungkan dengan kartu pekerjaan seorang Leo di sini menggambarkan perubahan yang mendadak, seklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Leo dalam kategori kehidupan yang dimana di sini kai akan meningkat, yang dimana di sini seorang Leo mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar dari orang orang sekitar, orang terdekat Leo, dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung, mendoakan, serta membantu seorang Leo untuk mendapatkan kehidupan serta finansial yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu hubungan adalah... Cup ataupun tiga piala. Secara umumnya tri of Cup itu ada dua prediksi. Yang pertama kepada lewe yang single akan mendapatkan pasangan. Yang kedua kepada semua lewe yang berpasangan indikasi orang ketiga. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang lewe di bulan Oktober tahun 2021. Yang pertama seorang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Yang dimana di sini tujuannya untuk mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara. Dan di sini kepada seorang Leo yang berpasangan akan terindikasi indikasi orang ketiga ataupun di dalam kategori perselingkuhan antara seorang Leo bersama pasangan dan di sini pelakunya tidak tertutup kemungkinan pasangan Leo ataupun Leo sendiri yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya dan untuk super energinya adalah naik opsi secara umumnya naik opsi itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan seorang Leo serta seseorang yang berada di sekitar Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan kepada seorang Leo yang single akan menemukan hujan hati di bulan Oktober tahun 2021 ataupun pasangan. Yang dimana di sini pasangan tersebut adalah seseorang yang dekat ataupun yang di sekitar seorang Leo yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya untuk meletakkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Dan nah, kepada seorang Leo yang sudah berpasangan di sini terindikasi hubungan orang ketiga, yang dimana indikasi orang ketiga tersebut dalam kategori perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang Leo ataupun pasangan dan orang ketiga tersebut disimbolkan dengan Knight of sword dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kartu hubungan Asmara seorang Leo disini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Leo di bulan Oktober tahun 2021 yang dimana sini perubahan yang paling drastis akan dirasakan oleh seorang Leo yang sedang single bertemu pasangan yang dimana pasangan tersebut adalah orang di sekitar Leo sendiri yang akan berdampak positif kepada hubungan Asmaranya mampu mendapatkan kebahagiaan hubungan asmara di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini perubahan juga dirasakan oleh seorang Leo yang sudah berpasangan yang terindikasi orang ketiga dalam kategori hubungan asmara yang akan berdampak negatif kepada hubungan asmaranya sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang Leo itu berada di angka 5 56 61 13 dan 39